Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Arrohmanirrahim, Mani Qiyomidin, Iyakan Abu Dua, Iyakan Asta'in, Iyidina Syiratul Mustaqim, Syiratul Azina'an Amta'alayim, Ghaidil Maqdubi alayim, Waladda'alin, Amin! Eh, eh, kenapa dia malah aminkan itu? Abu hmm, kenapa syaitan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Eh! Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? <SILENGALAN> eh, manusia bodoh. Aku kendah kata Kami ni bukan syaitan. Betul. Kami ni makhluk jin yang sama juga seperti kalian dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaot. Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? <Lan nikah> <Lan nikah> Betul bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. <Lan nikah> <Lan nikah> eh, apa maksud kamu? Eh, aku tahu siapa budak kecil tu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab mak dia dah meninggal Dunina satu minggu yang lalu Betul hei. Makam mak dia pun belum lagi kering Masih basah dari bunga-bunga Kalian hari ini dah membuhunya dan nak membunuhnya Hei, hei, hei. di mana hati Nurhani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal oh, Betul Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu kalau kalian tak lalai dengan kelapakannya, betul. <guluh> kalian cuma berbangga bangga <guluh> mengumumkan kas masjid kalian tuh dengan pengeras suara. <guluh> Sombong banget. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelapakan di samping rumah <guluh> kalian. <guluh> betul. <guluh> Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. <guluh> <guluh> Hmm, memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid tu? Aku tengok cuma engkau-engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid tu. Engkau muajin, engkau imam, engkau juga makmumnya. Yang penting, masjidnya besar. Suatu saat nanti, pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lef, kapan kamu ke masjid? masjid. Saya bukan jadah mau ke masjid, abucik. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat kisah Kalau saya mau sholat kisah eh, di masjid sudah ajan sungguh. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia-manusia <laughs> eh, bodoh. Kalian tak salah bangun masjid tu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tu hmm. dengar. Kalau kalian bangun manusianya tak dah lebih dahulu, maka masjid tu pun akan terbangun dengan sendirinya tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, <SILENGAR> maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja. Tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. <SILENGAR> eh, Abuji, Mungkin datu Hantu ini dulu mantan Ustaz. <SILENGAR> <SILENGAR> mungkin juga, Lek. <SILENGAR> Tapi uh, kan datu uh, Hantu tak semua umatnya jauh ya kan Bu? Iya. Hmm, masih ada kami dekat masjid tu ya. yang enggak rajin ke masjid. Ya, ya. Hmm. <tik> Cuma orang-orang tua yang dah nak expiry. <tik> <tik> <tik> kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid. Anak-anak hmm. kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid. Biar mereka salat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Eh, bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak itu? Punggung siapa yang tak engkau pak <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Tapi mengangguk orang beribadah. Eh, mendiamkan budak-budak itu bukan dengan cara menghardiknya. <tuh> tapi dengan cara menasihatinya. Hei Lagi pula Kenapa kalian lebih resah Lagi budak-budak tu Ramai di dalam masjid Daripada mereka diam Dan tekun di depan Televisi dan handphone mereka Hah Bodoh Benar juga Kata dia ni aku Uy bu, Patutlah budak-budak tu Takut ke masjid bu. Rupanya asal ribut sikit Engkau marah ibu Betul juga ya Eh Tapi gimana dengan Anak pencuri kotak amal tadi Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan. Ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian?